teman-teman selamat datang di channel kucing Mie ya jadi jangan lupa tekan tombol like and subscribe ya teman-teman channel ini saya dedikasikan buat kucing-kucing di luar sana ya jadi banyak kucing-kucing yang terlantar ya jadi untuk membantunya saya makanya saya buat channel ini jadi mohon bantuannya untuk menekan tombol like and subscribe ya jadi pada hari ini kita akan membahas suatu gerakan atau senam yang simple bisa dilakukan baik yang sedang sakit, ya mau orang tua, anak muda, atau siapa saja, ya senam ini mudah sekali gerakannya, tapi manfaatnya sangat banyak, ya. Oke simak berikutnya ya.